Semuanya apa kabar Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya Kali ini gue bermain di Starlight Princess gue modal 42000 aja ya Modal gratisan ya Gue bawa modal gratisan lagi ya Modal dapat dapat dari Apa namanya Rollingan ini Brody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 cuma delapan ribu ternyata bocor sini ya bodong ini sekitarnya ini gratisan nggak <tuh> papa lah namanya juga gratisan ya biar boncos juga nggak boncos lah kecuali kita beli sendiri kita buy spin tuh baru bontos itu namanya bodong ya sundel bodong oke kita lanjut lagi di 500 di quick 10 ya quick apa ya turbo, turbo aja lah 70 turbo 30 kita lanjut ya mantap sekali biru pecah biru pecah yuk wis bintangnya dong konek biru kan konek auto pasti hati enggak lanjut lagi biru lagi konek oke okay. hijaunya ya biru merah hati oke okay. cekir dong mana petirnya nih hatinya itu tambahin lagi dua lagi sekitarnya dua lagi sekitarnya ah memang seperti itu ya kita jangan Sedikit ini ke luar, habis oh uh, kali 12. Rumah yang 5.000 ya, jembat kali 12. Di luar hmm, mantap nih kali 12 lagi ya. Ayo ah, ya, nih kali 12 nya malah bukan di pas dapat bulannya, coba pas dapat bulan tuh. Tuh bintang deh. Nah ini nih, ini nih, ini ini, ini, ini. ayo juga. RTP-nya ya, gue coba di RTP yang cuman 60% ya 64% tadi sih gue lihat. dan hasilnya ternyata segini gak susah memang kalau di RTP yang kurang ini ya tapi apa-apa tujuan gue hanya untuk hiburannya, gue sebagai pembuktian juga buat karna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 kembali lagi mantap jebret lagi yuk kuning ya konek hijau mantap hijau juga konek 1300 kali 10 13.000 auto sensasional ya sabar aja sabar sedikit demi sedikit lama-lama menjadi duit wih dikali 5 bos Kali dua lima bos, ini sudah pasti nih ya. Abis ini pasti cuan kita nih. Lihat kan, lihat kan, tinggal pecahnya aja nih di banyak ini. Ya. Pecah sekali seribu kayak tadi ya. Wow, uh, kali dua ribu malam mataharinya guys banget. Connect, jebret auto cuan ini. Ah, gua pikir gua bakal kalah ya, tapi ternyata cuan kita bosku. Kita langsung WD aja abis ini ya selesai.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 Kali lima puluh tiga, bos gila! Mantap, seratus empat gua Gokil, gokil! <tuh, tuh>, hai, hai, hai! Nah, iya, toska, Aduh, aduh, ya udah nggak apa-apa lah. Oke, gitu aja. Kita WD ya, bosku. Jangan lupa like. Komen serta follow, dan subscribe ya.